Bangsa selain Yahudi sama seperti binatang. Bangsa selain Yahudi sama seperti hamba yang akan digunakan untuk mengabdi dan bekerja kepada bangsa-bangsa Yahudi. Itu makna nilai hari raya pascah buat mereka.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 Baik ya Sangat-sangat bagus sekali Dan juga kita perlu untuk mendengarkan Dan juga mengaji kepada beliau Nah sekarang di sini ada Konspirasi ulama Yahudi Sembunyikan ayat kenabian Muhammad Dalam Taurat Ustadz Auni Muhammad Daripada Tazkira Ustadz Jangan lupa guys Di like, share, komen, dan subscribe-nya Kepada Tazkirah Ustadz channelnya ya Jom kita tengok videonya guys Let's go Masya Allah Bismillah Baik, sekarang nih untuk tahu kisah nih kita perlu rujuk kepada kitab-kitab utama agama Kristian. Sekarang agama Kristian tak macam Islam, Islam Quran dia satu version saja, ah, Quran okay. Islam satu version, tak ada dua version, tiga version. Yang ada banyak versi itu terjemahan bahasa Melayu, bahasa Indon, Inggeris, bahasa tu bahasa ni tu ah, bukan okay. version. Tetapi kitab agama Kristian ada empat. Ada disebut Injil Luke, ada disebut Injil Mark, ada disebut Injil Matthew, ada disebut Injil John. Dan untuk faham kisah hari Paskah, kalau kita rujuk Injil Luke, Fasa ke-22 ayat pertama ada tentang Paskah. Kalau rujuk Injil Matthew... Pasal ke-26, ayat yang kedua. Kalau nak rujuk Injil Mak, fasa ke-14, ayat yang pertama. Kalau nak rujuk Injil John, fasa ke-13, ayat 1. Memang tentang isu ini. Ia ya, isu perencanaan imam-imam Yahudi dengan Judas Iskariot. Bagaimana mereka nak memerangkap Nabi Allah Isa alaihi salam. Bagaimana dihidupkan kembali pada malam yang ketiga. Perjumpaan terakhir dengan sahabat-sahabat dia. Dan seterusnya melarikan diri ke taman gestemani. Dan kemudian diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pascah di sisi agama. Agama tu bukan hari salib dan mati tapi hari bangkit kembali itu pascah. Kalau hari salib dan mati dia sebut Jumaat yang kudus Jumaat Agung. Kerana Judas Iskariot disalib pada petang Khamis. Dan dia menghembuskan nafas lepas waktu maghrib. Dah petang Khamis, maghrib itu malam apa? Malam Jumaat, ni Jumaat Agung. Jangan terkeliru ah, dengan version ni. Okey kembali. Apa yang orang-orang Yahudi buat pada hari yang disebut sebagai hari Paskah. Jadi orang-orang Yahudi dia macam ni. Dia ada satu jenis roti yang disebut roti makzot. Roti makzot ni mereka akan makan dengan daging bahagian kaki kambing. Okay. Jadi mereka akan sembelih kambing, bahagian kaki kambing tu mereka masak dan bahagian hak dimasak, bahagian kaki itu mereka akan makan dengan roti yang disebut roti makzat. Darah daripada kambing yang disembelih mereka akan kumpul, kemudian mereka akan percikkan pada pintu-pintu rumah mereka. Pasal apa mereka buat lagu tu kerana nenek moyang mereka dulu pernah buat macam tu. Peristiwa ni dirakam dalam kitab Exodus. Pening ke tak pening ni ke nampak? Pening. Saya go on sahaja ni. Tu saya duduk menengung mereka bagi tajuk ni betul ke tak ni. Tapi dah tajuk lagu ni saya kena huraih lagu ni lah. Baik. Sebelum nak faham Exodus macam ni lah. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa kita panggil Taurat. Taurat ni dia ada tiga nama lain. Ada menyebut Taurat 5 betul. Ada menyebut Taurat Musa juga betul. Ada menyebut Pentateuch juga betul. Jadi lepas pada ni kalau berkenaan dengan Taurat ada orang kata Taurat Musa, hak tulah. Taurat 5 pun hak tulah. Pentateuch pun hak tulah. Sebab apa 5? Yang pertama disebut the book of Genesis. Yang kedua, The Book of Exodus. Yang ketiga, The Book of Leviticus. Yang keempat, The Book of Deuteronomy. Yang kelima, The Book of Numbers. Jadi, kisah pasal ini disebut dalam The Book of Exodus. Kitab Keluaran. Fasa yang ke-12, ayat yang ke-11 jelas disebut tentang Paskah. Tapi dalam bahasa Ibrani bahasa Taurat, dia sebut Pesach. Lepas pada ini, eh, saya duduk baca-baca kitab, buka, Ustaz suruh buka, dia tak sebut perkataan Paskah tapi Pesah. Paskah di sisi agama Kristian, Pesah di sisi bahasa Ibroni. Kalau buka Bible Inggeris, Pesah pun tak ada, Paskah pun tak ada, dia sebut Passover. Passover. Perayaan Passover itu, inilah. Baik, disebut di situ dulu, mereka sembelih benda ni, mereka renjis-renjiskan darah pada pintu rumah ni punya dia punya khurafat dia orang Yahudi menganggap bila dia renjis darah-darah pengorbanan ni bila malaikat mau mari malaikat tengok darah ni malaikat mau tak jadi masuk dalam rumah dia ah biar malaikat maruk ni pi ke rumah orang-orang Mesir yang selama ni orang-orang Mesir di bawah Firaun lah duk menzalimi mereka duk menganaya mereka duk buat khianat kat mereka duk buat jahat kat mereka jadi konon-kononnya bila mereka mau mari, oh ni darah korban tak jadi masuk. Darah korban tak jadi masuk. Jadi hak gang-gang rumah orang Mesir aja kalau nak mampus nak apa, apa pun. Jadi tabiat kebiasaan ni mereka akan buat walaupun dah berlalu zaman tu. Zaman ni tak ada kena-kena dengan Mesir dengan Firaun dah. Mereka akan buat macam tu, sembelih kambing, darah tu mereka akan renjis pada pada dinding-dinding ataupun pada alang ataupun ruang pintu rumah mereka. Jadi bila mereka siap tu doa akan dibaca oleh ketua rumah ahli keluarga, bapak lah jadi saat mereka nak merayakan malam tu mereka akan sebut ini adalah roti penderitaan yang pernah dimakan oleh nenek moyang kita Allah. nak cakap dulu derita sungguh orang Yahudi di bawah Fir'aun di bawah orang-orang Mesir di bawah bangsa Kipti tuk nenek kita tu sedih sungguh derita sungguh jadi marilah, barang siapa yang lapar, kalau mau makan, masuklah. Barang siapa yang menderita, kalau nak menyambut hari ini bersama kami, marilah sambut. Sesungguhnya pada tahun ini, kita menyambut perayaan ini di rumah ini. Dan insyaAllah pada tahun yang akan datang, kita akan sambut di Tanah Suci Israel. Itu setiap tahun bila sambut hari raya Pasah mereka mengidamkan satu mas Mereka akan dapat kembali ke tanah suci Tanah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada mereka dahulu sewaktu bersama dengan Nabi Allah Musa Itulah bumi Baitul Maqdis, bumi Palestin bumi Jerusalem Sebab itulah mereka menanamkan semangat yang cukup erat Kebahagiaan ini hanya untuk mereka dan biarlah kebahagiaan itu tidak akan hinggap dan kena pada bangsa-bangsa lain terutama bangsa Mesir dan kawasan sekitarnya Timur Tengah. Sebab itulah mereka cawinisme cukup tinggi mereka simpan dendam pada orang Arab cukup lama. Sebab apa yang mereka alami ini peristiwa sebenar. Kenapa mereka dendam kepada kawasan timur tengah, Mesir dan orang-orang Arab. Lalu sampai mereka menubuhkan apa yang disebut sebagai secret society. Pertubuhan-pertubuhan yang bergerak secara bawah tanah, underground. Terutama rangkaian-rangkaian Zionis mereka. Untuk melaksanakan agenda-agenda agenda dan perancangan mereka ke atas bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Yang paling terkenal ialah protokol of Zion. Ada 40-42 protokol tu. Bacalah protokol tu. Apa yang mereka nak buat kepada bangsa selain bangsa mereka. Bangsa selain Yahudi sama seperti binatang. Bangsa selain Yahudi sama seperti hamba yang akan digunakan untuk mengabdi dan bekerja kepada bangsa-bangsa Yahudi. Tu makna nilai hari raya Paskah buat mereka. Tu raya yang pertama. Ke berapa rahitan? 8.30. Eh 8.40. Boleh gira-gira? Kukul -gira? sebelah boleh? Taklah, insyaAllah Baik. Hari raya yang kedua. Hari raya yang kedua disebut Hari Raya Shavuot. Hari Raya Shavuot ini biasanya disambut tujuh hari selepas Hari Raya Pascah ni lah. Habis Hari Raya Pascah tujuh hari, sambut Hari Raya Shavuot. Satu lagi dalam istilah orang Yahudi disebut Hari Raya Pentakosta. Pentakosta. Jadi jangan keliru. Syewut sama dengan Pentecostal. Benda ni sama saja dalam agama kita. Dalam agama kita selalu kita sambut pada 17 Ramadhan. Dah sambut apa 17 Ramadhan? Kita sambut Nuzul Al-Quran. Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Hari Sebut Hari Pantekosta memperingati Hari Nuzul Taurat, hari turunnya Taurat kepada Nabi Allah Musa Alaihis Salam. Kita sambut Hari Nuzul Quran, mereka sambut Hari Nuzul Taurat, hari turunnya Kitab Taurat sebagai Kitab yang memberi panduan, Kitab yang memberi petunjuk kepada umat umat Yahudi. Tetapi di dalam kitab Taurat sebenarnya sudah diceritakan. Tentang perkhabaran seorang Nabi, seorang penyelamat akhir zaman. Banyak bisyarah-bisyarah iaitu ayat-ayat tentang kenabian Nabi Muhammad dalam Taurat. Banyak bisyarah-bisyarah ayat-ayat tentang kenabian Muhammad dalam Injil. ...tapi mereka sembunyikan ayat-ayat ini. Mereka palingkan makna-makna bagi ayat ini. Allah. Inilah kecelaruan yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama dan rohban-rohban dalam agama Yahudi dan agama Kristian. Mereka takut umat mereka beralih kepada agama Islam, berpindah kepada agama Islam, memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad... Satu benda yang mereka buat, mereka hapuskan, mereka hilangkan ayat-ayat ni. Tu yang pertama. Yang kedua mereka palingkan maknanya. Sebenarnya kita pasal Nabi Muhammad, tapi bila tanya mereka pasti, eh bukan pasal Muhammad ni, pasal orang lain. Bukan pasal Muhammad ni, pasal individu Allah. lain. Bukan pasal Muhammad ni, pasal personal lain. Satu antara benda-benda yang dah dilakukan Yang inilah disebut kecelakaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada golongan-golongan agama Di dalam agama Yahudi dan agama Kristian yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran Pada hari tersebut bersesuaian dengan musim Semi Musim Semi ini ialah musim tanam-tanaman Mekar Tanaman-tanaman berbunga, musim gandung yang panjang. Sebab itulah mereka pada hari ni mereka akan masuk dalam sinagog. Apa itu sinagog? Kalau kita sebut masjid, kalau orang Buddha dia sebut kuat, kalau orang Hindu dia sebut kuil, kalau orang Kristian dia sebut gereja or church. or church. Kalau orang Yahudi tempat ibadat, rumah ibadat disebut sinagog. Sinagog. Jadi mereka akan duduk dalam sinagog, mereka akan hias sinagog, sinagog tu Sesuai okay. dengan musim tersebut, musim bunga mekar, mereka ambil bunga, mereka hias. Mereka ambil gandum-gandum, mereka hias. Okay. Jadi mereka akan sambut hari Nuzul Taurat untuk memperingati hari turunnya Taurat kepada Nabi Allah Musa. Musa. Allahumma salli ala sederhana Muhammad Dan Masya Allah itulah ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad Berkenaan orang-orang Yahudi Ulama-ulama Yahudi Yang pasti adalah orang-orang yang istilahnya bisa menafsirkan kitab Taurat dan lain sebagainya Itu menyelewengkan guys Dan itu merupakan apa ya Sebuah kecelakaan yang besar di mana pesan Di dalam kitab At-Taurat Yaitu berkenaan dengan kenabian Nabi Muhammad SAW Mereka selawengkan Mereka rubah artinya Mereka hapuskan Ya Ayat-ayatnya Masya Allah La anil azim Allahu Akbar. Kalau Ustaz Auni Muhammad ya tidak menjelaskan ini kita tidak akan tahu guys. Ya berkenaan dengan kurafat daripada orang-orang Yahudi terdahulu juga ya menyembelih kambing lalu darahnya itu dipercikkan itu memang di masa Fir'aun dulu ya kan. Tapi sampai sekarang mereka tetap melakukan itu kata Ustaz Auni Muhammad ya dan semoga kita terjauhkan dari hal demikian semoga iman kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Taala kita menjadi pemeluk agama Islam yang istilahnya ya menjaga iman Dan islam di dalam diri kita Dan agama yang diridu Allah subhanahu wa ta'ala adalah Agama islam, jadi teman-teman sekalian Yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka insya Allah kita akan hidup Bahagia di dunia maupun di akhirat Amin, oke okay, guys mungkin itu Saja video kali ini, terima kasih buat teman-teman Semua yang sudah nonton video ini, jangan lupa untuk di Like, share, komen, dan subscribe-nya Dan saya Pak Min diri apabila ada Salah kata mohon dimaafkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh